Mahfud MD mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud MD juga merangkap Menteri kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid. Setelah tidak menjadi eksekutif lagi, Mahfud melirik terjun ke dunia legislatif. Awalnya dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional, Partai Besutan Amin Rais. Tetap... Selamat datang di channel Baiz. Channel Bapak Infrastruktur, video kali ini saya akan membahas sosok dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mahfud MD, Profesor Dr. Mahfud MD, siapa yang tak kenal dengan beliau? Pakar hukum tata negara asal Madura ini makin lengkap keahliannya dengan jabatan yang pernah dimilikinya. Mulai dari dosen, eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Ia menjadi Menteri, Anggota DPR dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD mendudukinya secara beruntun dalam jejak karirnya. Mahfud MD lahir di sampang Madura, 13 Mei 1957, dari pasangan Mahmudin dan Siti Khadijah Inisial MD di belakang namanya rupanya berasal dari nama ayahnya karena saat di SMP, ada dua orang anak mempunyai nama yang sama bernama Mahfud maka untuk membedakannya ditambahkanlah MD Sejak kecil Mahfud menempuh dua jenis pendidikan pendidikan agama dan umum Pagi hari belajar umum di sekolah dasar dan sore harinya sekolah agama di madrasah Lulus dari SD, Mahfud melanjutkan pendidikan ke pendidikan guru agama negeri di pemekasan Madura dilanjutkan ke pendidikan Hakim Islam Negeri selama tiga tahun di Yogyakarta setelah lulus pendidikan setingkat SMA, Mahfud melanjutkan kedua perguruan tinggi sekaligus. Dia mengambil jurusan Sastra Arab di Universitas Gajah Mada dan jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia atau UII di Yogyakarta. Namun, ia lebih fokus di Hukum Tata Negara dan tidak melanjutkan di Sastra Arab. Dengan nilai yang bagus yang dia peroleh, beliau memudahkannya mendapatkan beasiswa untuk membiayai kuliahnya. Setelah menggondol gelar sarjana hukum pada usia 26 tahun, Mahfud MD langsung memulai karirnya sebagai dosen di kampus Alma Mater UII. Di tengah kesibukannya menjadi dosen, dia tetap mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di UGM. Puncaknya, dia menjadi guru besar di bidang politik hukum pada tahun 2000. Dalam usia yang terbilang relatif muda, 43 tahun,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 ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Pada pemilu 2004, Mahfud terbukti terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009. Di masa jabatannya berakhir di DPR, pada tahun 2008, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon Hakim Konstitusi. Ia lolos seleksi dan terpilih juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode 2008-2013. Seperti dilansir dari situs MK, Ketegasan, Kelugasan, dan Kejujuran Mahfud MD saat memimpin Mahkamah Konstitusi semakin membawa harum namanya dan lembaga yudikatif tersebut. Dia menjadi salah satu pakar hukum tata negara yang menjabat tiga lembaga negara berbeda secara beruntun. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di tengah kesibukannya, ia juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi. Ia didaulat menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI